Baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain ada Saidina Muhammad uh, berjumpa lagi dengan kami di sini di Al Jaya teman-teman semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat dan di bawah kuasa Allah Subhanahuwataala ini kami uh, membeli timbangan ya timbangan digital uh, mereknya Good o Good Wife seperti itu oke okay. <tuh> uh, ini murah teman-teman tidak nyampe 30.000. ribu seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, itu spesifikasinya, teman-teman. Sudah digital, LCD display. <coughs> Kemudian ini maksimalnya tidak dicentang eh, di situ ya, seperti itu. Nah, ini menggunakan baterai 15 eh, 1,5 volt 2 kali seperti itu. Jadi, baterainya jam 2 seperti itu. Oke ya, mari kita eh, buka ya. Oh ya, ini tipenya SF400 seperti itu. Saya tadi menyebutkan "good wife" karena uh, ini umumnya "good wife" seperti itu. Kalau di oleh uh, marketplace, teman-teman ya, kita buka, teman-teman. Oke, okay. <coughs> oke, okay, teman-teman. Ya, ini uh, timbangannya seperti ini. Ada buku petunjuknya juga, teman-teman. ya LCD-nya ukurannya seperti itu coba ditekan-tekan ini saya nyoba sendiri aja seperti itu ada tiga tombol tombol on off mode dan tear atau tare tulisannya kemudian di LCD-nya ada zero tear gram dan oz gram itu satuan massa sama oz juga satuan massa seperti itu okay, ya <tuh> bentuknya seperti itu ini kapasitasnya katanya uh, 10.000 gram atau 10 kilo. Ya. Yaitu ada sensornya seperti itu, sensor tekannya di sana, teman-teman. Ya, ini bagian belakangnya. Oke. Ada ada tulisannya itu, teman-teman, bisa baca ya. Oke. Kemudian uh, dimensi untuk timbangannya tempat ini ya tempat barangnya itu seperti itu sekitar 16 cm atau 15 cm diameternya jadi untuk barang-barang yang lebih dari itu walaupun masanya di bawah eh, 10 kg susah juga ditaruhnya seperti itu oke ya bodinya ya sekitar hampir 20 cm sih, seperti itu LCD nya itu 2 cm teman-teman jadi, sangat cocok untuk ditaruh di dapur. Oke, ya, itu baterainya. Ini buku petunjuknya, teman-teman. Sama seperti di ini, ya, rangkumannya itu ada di uh, bungkusnya. Seperti itu, oke. Buku petunjuknya, apakah ada sesuatu yang harus dipelajari? Ya, itu hanya... Spesifikasi power supply dan lain-lain, teman-teman. Oke, okay, kita pasang baterainya, teman-teman. Ya, baterai jam ini, kata, kata orang sini, baterai jam seperti itu. Oke, okay. pasang dulu, jangan sampai salah min plusnya. Berarti ini tegangan totalnya cuma 3 volt, teman-teman. Oke, okay, ya, teman-teman, disini ada tulisan. Tir, bisa dibaca tir atau tare tapi kami akan lebih sering menggunakan tir seperti itu teman teman bisa baca tare ya oke okay. seperti itu ya oke okay. kami hmm. nyoba hidupkan dulu ya nol ya ada mode juga ya kalau kalau tidak ada tidak rata atau tidak pada kondisi yang datar maka sensornya cukup peka ya seperti menekan begitu sensornya oke okay. mode itu os ya Satuan dari ini juga ya Satuan dari uh, Masa juga seperti itu Oke okay, the tier. Ya, Kita akan tahu tear itu Nanti ketika ada bendanya seperti itu itu juga Salah satu fungsinya untuk mengenolkan Seperti itu ya. Saya coba-coba pada awalnya Untuk dekan-dekan tir agak lama Ternyata uh, Cukup satu kali tekan teman-teman ya Nah, itu, Tuh, saya tekan kekuatan tangan saya. Ya, kembali lagi ke nol, berarti uh, sensornya uh, peka ya. Seperti itu ya, peka dan fleksibel. Dalam artian, bisa kembali ke nol. Untuk kekuatan tangan saya itu seperti itu. <tuh> Oke, teman-teman, ya. Uh, overload indikator Oh nanti kalau kalau ini ada tandanya overload jadi ada tanda old kalau ini kalau uh, lebih ya itu spesifikasinya teman-teman penggunaannya ingat ya tir bisa dibaca taruh Tare atau tir okay, ya, selalu kami ingatkan Oke okay. saya nyoba ya ya, dinolkan, ya, betul ya seperti itu, jadi mengenolkan atau menegatifkan itu oke okay, ya itu pisau itu 22 gram masanya, <tuh> babotnya oke okay. karena sudah nol 0, tidak bisa ya walaupun pakai seperti itu oke okay. ya, tir itu, itu berkebalikan dari yang nolnya itu tadi atau ketika nyala di awal dia akan posisi eh, normal itu bukan tir seperti itu. Jadi tir itu bisa untuk mengenolkan atau letakkan dulu bendanya seperti mungkin wadah seperti itu. Nah ini nanti akan sangat berguna ketika teman-teman menggunakan wadah dan wadahnya itu tidak akan ah, tidak dihitung begitu jadi yang dimasukkan setelah wadah itu yang akan dihitung itu fungsi tirnya secara umum seperti itu teman-teman nah kalau di situ ada perbedaan ya karena itu kan os kan dijadikan os seperti itu oke okay. ini baru nyoba ke benda-benda yang e, bobotnya atau masanya bawahnya 100 gram oke okay. nah teman-teman bisa baca-baca kembali itu lihat-lihat kembali Uh, mengenai uh, spesifikasinya seperti itu, terutama tentang overloadnya, ini ada pengingatnya untuk overload, dan ya, teman-teman bisa baca, itu lengkapnya situ, teman-teman ya, ringnya seperti apa. Begitu, oke. Okay. Baik, saatnya kami akan mencoba untuk menimbang ini, bobotnya sudah tertera 1 kg, 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Ya, kita akan uh, timbang seperti itu dengan menggunakan dua teknik yang pertama teknik biasa seperti itu tanpa tanpa tir nah, itu os ya masih ya nah, itu itu 1000 gram lebih lebih sedikit mungkin bungkusnya lebihnya itu ini kan netonya ya mungkin 17 belas kanu itu apa ada adalah tepungnya saja jadi posisi itu menentukan teman-teman ya kalau bisa letakkan di betul-betul tengahnya sehingga eh, sensornya kalau asal ini sensornya dua di dalam jadi sensornya semuanya betul-betul bekerja dengan maksimal seperti itu oke antara diberdirikan dengan ditidurkan itu eh, bobotnya ada sedikit perbedaan seperti itu karena daya tekannya juga kan seperti itu nah. Jadi usahakan rata bebannya itu teman-teman. Mm -hmm. Seperti itu. Oke okay, ya. Oke. Okay. Oke okay, selanjutnya uh, bagaimana kalau kita menggunakan wadah. Misalnya ada wadah, ada tepung. Jadi seperti ini teman-teman. Oke okay, misalnya wadahnya adalah piring. Jadi ada yang pertama, pada saat mati piringnya diletakkan dulu di atas timbangan, kemudian dihidupkan, maka ini e, piring dianggap bagian dari timbangan, jadi nol ya, otomatis nol, ya nol ya, kemudian dimasukkan tepungnya, itu sama seperti tadi kan ya, selisihnya itu tetap antara 17 sampai 18 gram, seperti itu, oke. Okay bagaimana kalau kita menggunakan tir seperti itu ya. ya, kalau diangkat nah ini bagian dari tir sebetulnya berarti piringnya 36, 346 gram gram ya. oke ya seperti ini maka gunakan saja tir kalau sudah terlanjur di hidup kali lebih dulu gunakan tir ya ya seperti itu teman temannya Langsung letakkan begini. Oke. Okay. Ingat posisi menentukan ya. Seperti itu. Oke teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Baru ke dunia akhirat. Kami akhiri. Wabila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.